Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Hati-Kudus Yesus dan Hati Maria yang tak bernoda, aku mempersembahkan seluruh diriku kepada cinta kedua hatimu yang terkudus. Aku mau membuat silih untuk semua dosa-dosa dunia, termasuk dosaku. Aku mempersembahkannya demi cinta hati Yesus dan cinta hati Maria. Aku senantiasa mau menyerahkan pikiranku kepada hal-hal yang indah dan menjauhkan pikiranku dari hal-hal yang jahat. Aku mau menguasai diriku dan menerima kesalahan-kesalahan orang lain dengan kasih dan pengampunan. Aku mau mengakui kesalahanku dan mohon pengampunan kepada orang lain. Aku tidak mau menonjolkan diri, melainkan tetap mau rendah hati. Aku mau mempersembahkan semua penderitaanku, penyakitku, dan luka-luka hatiku. Aku mau mencari kehendak Allah, bukan kehendak aku sendiri. Aku mau menyukuri segala kebaikan dan berkat yang ku terima dan berterima kasih kepada Allah untuk segalanya. Aku mau melakukan segala sesuatu dalam hidupku demi cintaku kepada Allah. Dan aku mau mencintai orang lain seperti Allah mencintai aku. Oh hati kudus Yesus melalui perantaran hati Maria yang tak bernoda, terimalah persembahan dan penyerahan diriku kepadamu. Sekarang ini jadikan aku setia sampai mati. Bawalah aku kelak ke dalam rumahmu yang bahagia di surga.